Di... mengambil porang mengambil katak porang yang sudah kurban sempurna ini alhamdulillah bagus gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat porang Siang ini saya akan menunjukkan cara saya mengkarantina katak porang yang sudah diambil dari kebun porang kemudian dikarantina untuk persiapan musim tanam ke depan. Ini rekan, rekan saya simpan seperti ini. ini. Ini saya karantina supaya tidak busuk atau berjamur. Nanti untuk persiapan tanam musim depan. Tapi sebelum kita karantina seperti ini, setelah mengambil dari Kebun porang, saya karantina di alam dulu Nah tadi pagi saya Mengambil Katak porang yang sudah Dorman sempurna Kemudian saya bawa pulang Kemudian saya Karantina di alam dulu Jadi kita Taruh di Alam dulu Alam terbuka Biar tidak busuk nanti kalau kita Karantina di Tempat ruangan terbuka seperti yang tadi Ini Saya tadi Mengambil korang, Mengambil katak orang Yang sudah turun sempurna Ini Alhamdulillah Dapat begini nah, kita karantina dulu Mungkin Satu minggu Atau dua minggu Setelah nanti Ujungnya ini sudah mengerucut atau kering, berarti nanti sudah kita siap untuk kita karantina di ruangan terbuka seperti yang saya tunjukkan tadi. Kalau ini yang sudah satu minggu, ini. sudah satu minggu ya, karantina di alam terbuka, tapi ini belum mengerucut kering. Ini nih. Sebelum ini Nah nanti kalau Mungkin ini hampir mau Mangerucet nih Nanti kalau sudah seperti ini Atau bahkan sudah kering seperti ini Nanti kita ambili Kita karantina di Ruangan terbuka Seperti tadi ini Kita biarkan aja Nah, Ada teman yang tanya apakah di Karantina di alam seperti ini nanti tidak akan tumbuh tunas <tuh> Saya jawab aja bahwa ini tidak mungkin tumbuh tunas Karena porang itu masa tumbuhnya tidak setiap saat bisa tumbuh Karena ada musimnya Nanti kalau sudah sekitar bulan 10-11 itu sudah mulai tumbuh jadi kalau bulan 10-11 nanti akan tumbuh tunas dengan sendirinya Jadi demikian rekan-rekan Cara saya mengkarantina ketapuran yang sudah durman sempurna Sudah kita ambil dari kebun, kita bawa pulang, kita karantina di ruangan terbuka dulu Kemudian nanti kita karantina di ruangan terbuka yang tidak lembab supaya tidak busuk sementara demikian rekan-rekan review saya hari ini terima kasih tetap semangat salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh